masih di sini kan? Iya iya. Itu di bagian enam tuh. Uh, uh, di bagian enam untuk ibu tiga bagian, untuk Erik tiga bagian. Di, uh, di blender uh, satu gelas air ya satu bagian. Uh, siap di blender, diperas saring langsung minum tanpa ada campuran. Gak boleh. Minta mentah gitu aja. Mau tidur ya. Lepas si ini diminum tidur dibikin kean. Kalau pulang dia ke mau ke balik Medan. Oh, bawa aja. Sana kan ada blender. Ada kan? Takutnya basinya sampai sana. 12 jam ke sana kan. Ya blender sama ibu kantin aja sana. Bisa tuh kan. Hmm, keram kebas Kram, Kram sebelah kanan. Waktu ah. ah. udah ada gejala kolesterol ini, oh, Asal dimakannya ah. Ini jahe obatnya buat depan Kua kuasa itu. Ah. Ya, kuasa itu. Ah. Ah. Ah. Ah. mah pun juga ada. Ada nih ah. Ah. Cuman yang lebih apa kolesterolnya kursi Berarti sudah makan seringan Ah. Uh, uh, uh. Kata tadi katanya nggak ada nggak ada uh. ya di, <laughs> <laughs> lebih parah dia sama dia ibu yeah, yeah. Uh, lebih parah dia sama daripada ibu ya lebih parah ini Ah Sebelah kiri enggak terlalu apa kan? Iya, ini aja. Hmm. Sebelah kanan yang apa? Nah. Hmm. Coba tendang. Kaki kanan tendang. kuat-kuat. Nah, Dong kuat. kiri. Nah. nah. kayak inilah kuatnya kaki kanan. Nah, coba kaki kanan kayak itu kuatnya. Ah, itu. Ah, itu. Nah, nah, nah ceduk. Kalau buang air kecilnya udah mulai berwarna. Sebulan yang lewat ya, berwarna berwarna. Sebulan yang lewat. agak bau ikan mandi. Iya agak bau lah. Nah. Ya baca istighfar baca selawat